Sate sate sate makan sate. Uh. Nah, ini baru sate. Nasinya lima, ini nasi timbel ini. Mas boleh tanya mas? Penasaran saya. Ini nasinya gimana ngitungnya ya? Tiga puluh enam rupiah. Oh. Nih, nih. Ini nah, tujuh ribuan. Oh gitu ya? Yeah. Uh, Mas yeah. sam -sam sampai kayak gitu? oh lucu ya. Yeah. Pert Baru pertama kali lihat. Ya? Yeah. Oh penasaran saya. <laughs> Luar biasa. Gak apa-apa. Mantep -apa, kan? ini sate. Oya, oh, ay, yang mau disatein mana yang mau disatein? Nih aja nih. Mau disatein? Is, udah capek-capek sampai ke Purwakarta kita tuh mesti makan sate maranggi haji yeti ayo makan dulu lah sate-sate hmm. Hmm. kambing hmm. tusuk satenya aja gede loh ini marang Ghee. Hmm. Hmm. nasi nasi sabyi hijau ya banyak capeknya ini hati-hati banyak capek Tapol, ada sate, nah, ada. nasi timbalnya juga buri banget ini, nggak ada bau kambingnya, yang ada bau sate. Waseh. gua kasih iec manis rasanya kayak gimana ya kayak makanan bocah hmm. ini, ini banyak cabenya <tuh> baru sate dari kemarin kita makan apa coba? Uh, ini yang ayam nih ayam mantep tuh ayamnya betina apa jantan ya? boceng uning oh, uning capinya loh gitu, ya? nasi impolnya dibungkus pakai daun pisang capenya jangan ditanya mantului Ini harga terkini sate maranggi. Tapi harga sesuai dengan rasa. Jangan ditanya, nampol. Beda sama yang di jalanan. Uh, mantap. Sendiri habis 10 tusuk. <Susuk> Rasanya edan asli yang gak pernah makan saat di Maranggi, pas udah makan tuh pasti tahu rasanya bedanya tuh. Habis mantap kok. Sampai bersih gini nih tinggal capek doang nih. Bukan, ini yang suka capek habis ini. uh masih ada satu nih. Wih. Jangan di sisa tuh. Aduh. kacau ini. Capek-capek ke Purwakarta. 10 tusuk